Prediksi Real Madrid versus Getafe Real Madrid akan menghadapi Getafe pada Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Persaingan menjadi makin sengit lantaran Real Madrid baru saja tergusur dari puncak klasemen sementara. Meski memiliki torehan poin serupa, skuad asuhan Carlo Ancelotti harus rela tahtanya dicuri oleh Barcelona, usai bermain seri dalam laga kontra Osasuna. Seperti diketahui, El Real sejatinya telah menunjukkan start sempurna sejak awal pelaksanaan La Liga musim ini. Dari enam laga perdana yang dilakoni, Vinicius Junior dan kawan-kawan tak sekalipun gagal meraup poin penuh. Real Madrid berjaya dengan 2-1 atas Almeria di pekan pembuka. Los Blancos kembali menorehkan catatan positif ketika meladeni perlawanan Celta Vigo. Pasukan Encelotti pesta gol dengan 4-1. El Real masih tajam di matchday day ketiga. Mereka sukses menumbangkan Espanyol lewat kemenangan 3-1. Mas Blancos pun dominan atas Real Betis dan Mallorca, Real Madrid bahkan mampu memenangkan El Derby Manzileno kontra Atletico Madrid dengan skor tipis 2-1. Sayangnya, tren positif El Real diputus oleh Osasuna. Real Madrid berpeluang kembali ke jalur kemenangan dalam pertandingan pekan ini. Pasalnya, skuad asuhan Carlo Ancelotti hanya akan ditantang oleh Getafe yang sementara menghuni peringkat 14 dengan torehan 7 poin. Prediksi Real Madrid versus Getafe akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0. Gol akan dicetak oleh Vinicius Junior dan Rodrigo. Pep Guardiola tidak akan biarkan Erling Haaland dibajak Real Madrid. Haaland menjadi buah bibir usai tak berhenti mencetak gol. Sejak diboyong Manchester City pada musim panas lalu, ia sudah mencetak 19 gol hanya dari 12 laga di semua kompetisi. Haaland mendapat sorotan lebih usai mencetak hat-trick ke gawang Manchester United pada akhir pekan lalu. Ia dianggap sebagai monster yang sulit dihentikan di kotak penalti. Namun, rumor kurang sedang mengiringi performa atik tersebut. Haaland kabarnya memiliki klausul khusus untuk pindah ke Madrid pada musim panas 2024 mendatang dengan biaya 200 juta euro. Kabar ini terbilang mengejutkan karena Manchester City mengontraknya hingga 2027. Mereka tentu memandrolnya dengan harga selangit. Namun, tak sedikit yang mempercayai rumor tersebut, Madrid memang merupakan klub impian yang ingin dibela Halan. Guardiola tak tinggal diam melihat ada rumor yang berpeluang mengganggu ruang ganti tim asuhannya. Ia dengan tegas membantah semua kabar yang beredar di media. Itu tidak benar, dia tidak memiliki klausul pelepasan untuk Real Madrid atau tim lain. Kami harus membantahnya karena khawatir tentang apa yang bisa kita kendalikan," kata Guardiola dilansir dari gol Menjual Haaland ke Madrid akan menjadi blunder besar bagi Manchester City. Penyerang berkebangsaan Norwegia itu bisa menjadi kunci Manchester biru untuk mewujudkan mimpi menjuarai Liga Champions. Guardiola menegaskan tekadnya untuk mempertahankan Haaland selama mungkin, ia tidak akan membiarkan Madrid membajak salah satu aset terbesarnya. Saya merasa dia sangat bahagia di sini dan kami akan mencoba membuat semua orang bahagia di sini. Dia menetap dengan sempurna, sangat dikintai. Tutupnya. Disebut sekelas Steven Gerrard, gelandang Real Madrid, Federico Valverde merasa tersanjung. Setelah sejumlah penampilan luar biasa untuk Real Madrid dan timnas Uruguay, Valverde telah mendapatkan pujian, bahkan dibandingkan dengan Girard karena gaya permainan box to boxnya. nya Luis Suarez mengatakan bahwa gelandang muda itu mengingatkannya pada mantan rekan satu timnya di Liverpool dalam sebuah wawancara dengan marka awal bulan ini, dan ia senang disebut dalam kelompok yang sama dengan idola dunia. Berbicara kepada info B, Valverde mengatakan, Sungguh spektakuler ketika Anda dibandingkan dengan pemain seperti dia, Girard. Dengan bintang, idola dunia, bukan cuma bagi Liverpool saja, luar biasa. Saya melihat karakteristik dia, jelas saya tidak akan mengatakan tidak. Tetapi, seseorang selalu memperhatikan diri sendiri. Saya juga ingin meninggalkan nama dan jejak saya di dunia sepak bola. Tidak hanya di Madrid, tapi juga di tim nasional. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki peluang sempurna untuk meningkatkan kemampuannya lebih jauh ketika bermain di Piala dunia di Qatar. Tapi yang jelas, ia saat ini fokus bersama Madrid. Dengan mereka, bakal menghadapi Getafe di La Liga Minggu 9 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid ditinggal pemain bintangnya hingga Piala Dunia 2022 rampung. Kabar buruk datang dari Liga Spanyol atau La Liga Real Madrid yang harus ditinggal oleh pemain bintangnya hingga Piala Dunia Qatar 2022 selesai. Sosok yang dimaksud adalah Denise Balos, dirinya harus rela menepi dalam waktu yang cukup lama karena mengalami robekan di otot betisnya. Cedera yang dialami oleh Denise Balos didapatkan saat membela Real Madrid menghadapi Osasuna di matchday ke-7 Liga Spanyol 2022-2023. Melansir dari football Spanyolnya Sebalos merasa tidak nyaman dengan kakinya sehingga memaksa Karo Ancelotti menarik keluar sang pemain pada menit ke-53. Selain itu dilaporkan bahwa tim medis Real Madrid telah mengatakan demi balos akan absen hingga Piala Dunia berlangsung sekitar bulan November mendatang. Hal tersebut menambah daftar panjang pemain Los Blancos yang tengah mengalami cedera setelah sebelumnya Victor Choice juga sudah lebih dulu merasakannya. Sebagaimana diketahui, Kurt Joyce yang menjadi kiper andalan Real Madrid mengalami gangguan skiatika yang menyerang tulang belakang. Sehingga penjaga gawang asal Belgia tersebut dipastikan absen membela tim kebanggaannya hingga 15 Oktober 2022 mendatang. Kendati demikian, lini tengah Real Madrid masih memiliki kedalaman skuad yang baik, mengingat masih ada pemain seperti Eduardo Camavinga, Luka, Luka Modric dan Aurelien Tchouameni. Namun dengan cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois membuat Real Madrid gagal clean sheet di dua pertandingan akhir. <SILENCIO>